Burangku tiga minggu sebelas. Hey guys, kabarnya gimana? Apa kabar? Aku sih, iya, kurihatan kan? Eh, enak. Kenapa aku kabar? How my mouth? Soalnya yeah, bau Bumeo itu sensitif tentang baunya Buat taksi Bawang putih dan nasi Aku nggak suka bau itu Sekarang ya Dulu nggak apa-apa Akhir-akhir ini nggak boleh Tapi si Edi itu suka Makan kan? Dan kemarin-kemarin dia makan itu, terus ada bau dari <laughs> dari mulut dia. Oh, no. Jadi aku merasa apa mual gitu, migolan juga. Iya tahu sih, bukan Jepang itu doang, gara-gara itu uh, morning sick. Kalau bahasa Jepangnya suari. Ya jadi ya, gak enak sih. Dan kali ini aku mau share tentang kayak apa ya diary, diary untuk kehamilan itu aku juga itu perempuan enggak sih, jadi ya sambil lihat aplikasi tentang apa kehamilan, ya aku kasih tau kondisinya gimana, ya sebelum itu aku mau kasih tahu sekarang berangku tiga. Minggu ke-11 ya Jadi, belum tentu ya Ya, masuknya belum aman gitu Biasanya um, Sebulan lagi ya Sebulan lagi, kondisinya lebih aman gitu Jadi sekarang, ya goyang-goyang ya pihak Minggu ke-3 Dari waktu ini, aku merasa Gantuh Gantuh banget ya Sepuluh jam Sepuluh jam aku tidur waktu itu Beset Aku sadar Kehamilanku Waktu Minggu Kelima ya Soalnya ada datang berlang Jadi aku gila mmm, Mungkin ya gitu Jadi aku pakai Cek test itu Dan positif kan yang dulu aku udah upload video kan itu habis itu pergi ke rumah sakit kondisi waktu itu nggak ada apa-apa cuman dada akunya agak agak besar gitu agak besar ya kayak ya aneh gitu dari tali dalam Sesuatunya push push gitu, jadi sakit gitu ya. Terus, perutnya perut juga kayak durinya tusuk gitu ya, tapi bukan terlalu sakit gitu. Jadi waktu itu ya, gak apa apa gak tahu itu ada hubungan gue hamilan ya, ada sakit-sakit di sini ini kayak tulang ya, agak susah jarang gitu ya, sampai minggu khusus bilang ya sama kayak gitu dan sedikit demi sedikit makanan juga ganti ya kayak nidam gitu ya sebelumnya aku suka nasi, daging, dan gorenggang habis aku udah tahu hamil merasa nggak mau gitu kalau banyak minyak ya kayak mau mual gitu dari waktu itu aku gak makan goreng-goreng, goreng-gorengan. Goreng banyak orang tahu kan, waktu hamil kita nggak bisa makan low food, ya makanan muntah, kayak sashimi, apa ya roast beef gitu, jadi daging yang merah. Sebenarnya aku suka sashimi, susi ya habis kelahiran ya, makan banyak. Orang nggak bisa makan. Ya, nasi juga nggak bisa Jadi, biasanya aku makan roti Atau mie Sebelum kehamilannya, aku nggak suka mie Aku suka sih, tapi nggak benar-benar suka Tapi, ya akhir-akhir ini, aku cuma makan mie Yang dingin gitu Kayak lemon, somen dan harus samé gitu. Mungkin makanan yang gampang lewat teronggang lebih cocok sama aku sekarang. Kondisi ah. akhir-akhir ini ada migulang, mau mual, terus ya dada juga sakit dan perunnya juga kayak apa ya kandungnya push gitu. Jadi apa ya nggak hmm, enak gitu ya dan paru-paru juga mungkin kandungnya push dorong-dorong jadi agak susah nafas gitu ya bisa nafas ya tapi agak susah gitu ya makanan juga susah dan bau juga spice kayak kali enggak bisa makan dan gantung juga dan gampang capek gitu aku merasa aku benar, benar hamil gitu nanti aku kasih lihat perut aku mungkin sekarang belum kelihatan soalnya masih bulan tiga next month pasti kelihatan sedikit demi sedikit ah iya walaupun nggak kelihatan tapi aku tambah belat gitu Maksud, maksudnya Wainnya udah angkat gitu ya Sebelumnya Aku 47 kg Tapi sekarang udah 55 Udah gede kan? Iya cukup gede Dan makanan juga Selelannya ganti Kayak aku mau makan uh, Fried potato Hamburger Lebih banyak gitu Ya aku tahu sih ini Gak bagus buat ananya kalau kebanyakan bu tapi ya itu hidup ya pasti jadi kalau merasa enggak makan apa-apa ya aku pilih ya junky food gitu tapi sebisa bisanya ya pilih yang lebih sehat gitu kayak sayur-sayuran dan bebur gitu Ya, nanti aku kasih lihat perutnya iya tadi aku udah bilang kan, paru-parunya agak turun, jadi waktu naik tangga terus turun tangga, udah capek gitu. Jadi, iya, badannya sedikit demi sedikit, ganti menjadi ya, sedikit demi sedikit berubah badan ibu juga ya ah, dan demam juga selalu ada lebih atas 37 suhunya ya jadi selalu bergaul gitu tapi syukurlah aku udah pergi ku jarang-jarang Nagasaki ke sama big boy family Oh, ah, waktu itu kenapa ya? aku enggak rasa mual gitu mungkin terlalu enjoy ya hmm. ya itu juga mungkin ada efek emosinya juga goyang-goyang kalau ada kondisi yang enggak enak mungkin hubungannya itu kehamilan gitu jadi akhir-akhir ini aku bikin alasan ya gara-gara kehamilan gitu jadi si Eddie, si suamiku bilang jangan hubungan semua gitu tapi mungkin ada efek jadi apa-apa sekarang aku itu kayak gini sorry ya aku gak bisa semangat Soalnya sebenarnya capek-capek jadi thank you for watching and see you again soon bye-bye kayak gini nih belum ada butuh kan tapi udah tambah apa beratnya wait 5 kg ya jadi aku merasa berat gitu badannya terus waktu pagi-pagi aku merasa mual mau mual dan selalu aku harus makan soalnya kalau nggak makan kaya lapar gitu mual-mual wow, wow gitu sini kayak gini loh Jangan, makanan juga susah gak bisa makan nasi terus goreng-gorengan dan low food makanan muntah jadi sushi, sashimi gak boleh terus roast beef daging merah dan apa ya, yang panas-panas gitu-itu jadi aku suka makan mie yang dingin terus tahu tahu yang dingin juga terus tomat timun sup itu aja yang gini selalu ada domang lebih dari 37 37 suhunya jadi pegau gitu Biasanya pagi-pagi dan sampai siang Nggak rasa enak gitu Tapi malam Lebih Lebih Ya Lebih bagus gitu ya Dan Ananya Ukurannya Sekarang kayak gini 4 cm Tapi waktu aku pergi ke rumah sakit Udah kelihatan Buntuk orang Ada kaki Oh ini tangannya ada kaki, ada tangan Terus ya ada kepala, badan Jadi waktu aku lihat Dia akan Tak begitu Jadi aku senang banget Hah Jadi minggu depan Aku pergi ku cek lagi Hmm, Senang banget Tuk-tuk-tuk